Kembali lagi bersama kami di AIM berita kali ini datang dari Solo eh itu mah solokan, maksud saya yang ini, nah ini, seorang anak asal Solo diamankan ke kepolisian setempat menurut kesaksian warga anak itu ditangkap karena memakan lidah. Apalagi lidahnya bukan lidah buaya, tetapi menurut saksi mata anak itu memakan lidah kucing, setelah ditangkap dan diamankan, saat diwawancarai kepolisian anak itu tidak mau mengaku, menurutnya ia hanya memakan kue lidah kucing. Akhirnya sang anak dibebaskan, dan si pelapor ditangkap dikarenakan pelapor tersebut belum lulus teka. Berita selanjutnya datang dari Amerika, seorang geniuser berhasil memberikan ide kreatif, yaitu mereka ingin ada yang membuat dongeng sebelum bangun untuk anak kecil. Sehingga, supaya saat anak itu bangun, ia tidak tahu ceritanya, dan anak itu akan penasaran dengan isi ceritanya, sehingga anak itu akan rajin membaca. Berita selanjutnya datang dari Madura, seorang tukang sate asal Madura tidak sengaja tertidur saat sedang membakar sate. Lalu, saat ia bangun, ia terkejut. Bisa. Ia terkejut, ternyata temannya sudah hilang, diduga temannya hilang karena ngajak main ucing sumput, dan ternyata si tukang sate ini hanya tertidur setengah detik eh setengah menit. Berita selanjutnya datang dari balik papan eh itu papanya lupa dibalik, nah gitu, seorang anak asal balik papan emosi, ia emosi dikarenakan rumput di rumahnya tidak bisa dicabut Bahkan ia telah memanggil petugas pemadam kebakaran Untuk membantu mencabut rumput di rumahnya tersebut Tetapi tetap saja rumput itu tidak bisa dicabut Akhirnya setelah beberapa abad kemudian Ia baru sadar bahwa rumput di rumahnya adalah rumput sintetis Akhirnya anak itu ditangkap polisi Dikarenakan ia telah ngerjain petugas pemadam kebakaran tadi Padahal harusnya yang dikerjain itu pir matematikanya Berita selanjutnya datang dari Palembang, publik dunia terkejut setelah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat sesuatu hal yang sangat unik dan bikin kaget. Bahkan kipas angin di rumah saya juga sampai ikut geleng-geleng. Yaitu ternyata bahwa di Indonesia kapal selam bisa dimakan Berita selanjutnya datang dari Makassar Seorang nelayan yang alergi dengan air ini ternyata bukan seorang nelayan Sekian berita AIM Oh iya pengumuman giveaway dulu, jadi setelah kemarin kami adakan giveaway ternyata belum ada yang benar. Haduh sayang sekali, karena jawaban sebenarnya adalah ada 74.86 titik hitam. Dikarenakan setiap gambar pasti terdiri dari titik-titik, jadi titiknya ada banyak sekali. Sekian berita Aing News kali ini, saya pamit undur diri dan asit telun salut dan lain-lain salut dan lain-lain salut dan lain dan lain-lain